Bapak Haji Gajar Pranowo SHMIP Dan Pak Adina Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Selamat datang Gubernur Jawa Tengah Ya, ya, ya, ya. speech motivation Ya, Gubernur Jawa Tengah sekali. Gak usah tepuk-tepuk nggak -tepuk, dapat sepeda ya. yang sudah yang sudah sarapan angkat tangan Loh, pertanyaannya bukan sudah atau belum yang sudah sarapan angkat tangan angkat tangan atau tidak Loh, ini nanti kalau di Korea kamu ditanyanya kayak gitu yang sudah sarapan angkat tangan Oh sudah, lumayan. Yang belum angkat tangan, oke. Okay. Tenang, tenang, nggak usah aku mentar nasib kita sama. Aku juga belum. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Pak Beni, terima kasih. Pak dan ini sahabat saya, aktivis, dan hari ini diamanai untuk memimpin BP2MI. Dan tentu saja sudah beberapa kali Jawa Tengah dibantu. Terima kasih Pak, kita seneng termasuk koordinasi kita ketika harus melayani PMI kita di luar. Dan beberapa kali kita mendapatkan cerita baik yang wow, membanggakan. Dan mereka pergi, mencari rezeki, kerja profesional, baik. Bayaran lebih tinggi ya Pak Beni ya. <laughs> Bayaran lebih tinggi, bisa menabung, bisa membantu orang tua. Wow, itu sesuatu yang menjadi hakikat hidup. Gitu. Tapi bukan tidak ada persoalan. Maka Pak Beni dan seluruh jajaran dari BP2MI, kami sering mengganggu, sering bertanya, sering minta petunjuk, minta arahan itu, karena di mana warga negara kita berada di muka bumi ini, kalau ada persoalan, ya kita selesaikan, kita selesaikan. UNES terima kasih juga sudah memberikan tempat, memberikan waktunya, kerjasamanya, pendidikannya, tentu ini menjadi begitu penting untuk kita, maka kepala dinas tenaga kerja saya ini kita minta untuk improve ke beberapa kampus perusahaan untuk kita sampaikan, pak Beni, bapak ibu, minggu ini saya lagi keliling ke beberapa tempat untuk mengeksekusi apa yang menjadi harapan pak presiden terkait dengan penurunan angka kemiskinan. Ini rentetannya ternyata panjang sekali. Ketika negara ini bercita-cita menjadi negara maju, maka problem utama yang esensial ini mesti kita bereskan dan targetnya jelas. 2024 kemiskinan ekstrim nol. Nol itu angka yang menjadi target yang tidak ringan, serius itu. Maka pertama adalah mencari datanya. Kami berkeliling ke kantong-kantong kemiskinan ekstrim, kita cari satu persatu. Saya minta kades yang paling tahu untuk mereka mencari detailnya. Siapa, di mana, kondisinya seperti apa. yang pertama. Maka data mesti clear and clean agar intervensi tidak keliru. Yang kedua, kami cek juga karakternya apakah miskin ini karena rumahnya atau pengeluarannya dan pengeluarannya sebenarnya cukup cukup rendah pak hanya ratus ribu per bulan jadi kita yang pengeluarannya hanya ratus ribu per bulan kita miskin salah satu pengeluaran, kan itu kecil sekali masa bangsa kita tidak bisa menaikkan minimal UMK minimal kalau UMK saja sudah tidak masuk kategori miskin agar bisa UMK maka harus kerja. Untuk bisa kerja nggak boleh leadaliti. Keterampilannya harus bagus. Penyesuaian terhadap industrinya harus oke. Okay. Kalau hari ini ke Korea pasti bahasanya, disiplinnya menyesuaikan karena kita akan bekerja di tempat orang. Dan buruh itu bukan budak. Ya, buruh bukan budak. Maka kalau kemudian dilakukan perbudakan, kita lawan. Gitu, kita lawan. Kalau bekerja sebagai buruh, pasti akan punya hak-haknya. Ini sesuatu yang umum saja. Maka pengalaman saya ketika ada problem PMI di luar, feeling saya langsung, ini mesti ilegal berangkatnya. Itu satu maka dengan Kemlu kita sangat aktif dengan KBRI aktif sehingga pernah kejadian kita beberapa kali Pak dibantu BP2M untuk melacak dibantu Kemlu untuk melacak terakhir kemarin agak rame, agak viral yang di Kamboja ternyata mereka pergi Pak Ganjar saya disekap disekap seperti apa Saya pikirnya tuh banyak disekap di ruang tertutup dia kerja mungkin dipukuli digebuki perbudakan begitu akhirnya kami berhasil kita vikal wah wow. sorry ya saya juga kalau soal perlakuan digital kita milenial juga kamu benar di kamboja nggak usah bohong sherlock begitu gitu dulu sherlock dulu dia sherlock yes saya cek kan dia pasti nggak pikir bisa komunikasi langsung sama saya saya minta nomor teleponnya satu telepon duluan Pak telepon dimatikan telepon dimatikan nggak percaya saya kan ini bohong ini laporannya pasti bohong ternyata apa dia tulis Pak saya masih bekerja nggak berani nanti Pak jam 12 malam Wah udah tidur saya jam 12 malam gitu tapi saya tungguin Pak ini jam 12 malam Oke okay. ternyata sebelum jam 12 dia sudah kontak saya free pak, oke langsung saya kontak minta Sherlock, begitu Sherlock bener bosnya di Kamboja, dan pada saat itu saya mau begitu Sherlock ke itu jaraknya hanya 3 menit oke, vikol sekarang saya cari tempat dulu pak, cari tempat dulu yang saya bayangkan bapak ibu, teman-teman dia digiepui sampai bengep-bengep yang saya bayangkan, karena disekap toh. ngerti, menjadi kerja rodi gitu setelah kita wajahnya nggak ada yang bengep, wajahnya utuh ya, terus kemudian masih ngobrol-ngobrol. Siapa kamu? Itu. Saya kemarin lapor pak. Kamu dari mana? Dari Jawa Tengah. Wah ini, pak ini biar jubirnya aja. Siapa jubirnya? Ya pak saya pak. Kamu dari mana? Dari Jakarta pak. Dari Jakarta. Yang kamu dari mana? Sumut. Kamu dari? Oh, ternyata dari banyak tempat. Akhirnya kita cek 55. Yang nah, saya pertanyaan saya pertama pak Benny. Nah, aku aja kamu pasti ilegal. Ya, ya, ya pak, gitu. <laughs> Ini teman-teman ya, saya ceritakan dulu pengalaman saya. Akhirnya saya kontak menlu, menlu kontak kedutaan, kbri satri pun sampai kepolisian nasionalnya. Kalau kita kapolri-nya lah gitu. Tadi kapolri Kamboja digerebek gitu. berhasil dan kita pulangkan. Berapa hari dari itu kemudian tiba-tiba orang yang bekerja di galangan kapal di Somalia, jauhnya ini, lapor lagi. Jadi pengalaman ini Bapak Ibu, teman-teman saya ceritakan, karena memang kondisi itu bisa terjadi apapun. Nah insyaallah di beberapa negara yang maju, ceritanya beda. Kemarin saya datang ke SMK saya, SMK 2 Wonogiri, saya ceritakan yang saya tampilkan pertama adalah, uploadan IG saya Pak ini termasuk skill labor dia lulusan SMK dia membuat video terharu juga saya dia pakai sepatu terus kemudian videonya apa namanya, dia upload di tempat dia di CC ke saya dia cerita saya sekarang lagi di Jepang saya bekerja di Jepang saya tidak pernah mimpi bisa kerja di Jepang anak keluarga saya miskin. Lalu apa yang dia ceritakan? Saya lulusan SMP, dan saya sudah frustasi. Pasti tidak bisa sekolah lagi. Tiba-tiba dikasih tahu temennya tetangganya, kemudian dia baca koran. Saya punya SMK gratis, Pak. Hanya untuk orang miskin. Saya punya tiga, Alhamdulillah sekarang bisa kita tambah 15. Jadi 18. cuman yang tiga ini spesial karena boarding school. Dia mesti nginep, kita kasih makan, kita kasih pakaian, sekolah free dengan misi, kelak kemudian hari anak ini akan menjadi tulang punggung untuk memperbaiki kemiskinan keluarganya jadi investasi kita, ya kira-kira tiga tahun pak tapi pak kita gembleng pak, kita gembleng ya kayak militer gitu, kalau kita tanya hasilmu mana siap menjawab, Pak, gitu-gitu dan itu disiplin cengengesan, tuwapuk, kira-kira gitu, tapi ini nggak dipukul <tapi> akhirnya apa yang terjadi anak itu menyampaikan tadi Pak Benny bisik-bisik ke saya, kalau kerja di Korea bayarannya berapa itu lebih tinggi bayarannya Pak Benny katanya <tapi> jadi ada harapan Bapak-Ibu, teman-teman, dan anak itu kemudian menceritakan, saya ketemu sekolah SMK Jateng gratis, sekarang bisa sekolah dan saya cari orang itu. Eh cari dong orang tuanya di mana? Ketemu. Wah orang tuanya memberikan testimoni terharu. Ini rumah saya dulu sudah mau ambruk, sekarang diperbaiki anak saya. Keren ya. Ini restu orang tua dan bagaimana membalas apa seluruh jasa orang tua. Ini teman-teman saya ingetin cerita sepenggal ini. Dan itulah yang Bapak Ibu teman-teman juga pasti akan bisa melakukan itu. Kian saya di kemiskinan ekstrim itu Pak Beni nemu Pak bahwa di, di rumah tangga itu kira-kira umpama ada empat lima anggota keluarga saya suruh cari ini yang bisa sekolah mana kadang-kadang angka putus sekolahnya terjadi di situ usia 7 sampai 18 tahun kita cari paksa dia untuk sekolah waduh pak kuota sekolahnya nggak ada kita bikin sekolah virtual pak saya buat sekolah virtual sebelum pandemi nanti ada sekolah paling dekat itu menjadi sekolah pengampunya dari sekolahnya dia virtual, kita kasih handphone kan cukup ya. Kemarin akhirnya selama pandemi dua tahun mereka menjadi sangat terbiasa untuk belajar. Nah sebelumnya dia agak agak susah. Terjadi pandemi menguntungkan buat buat dia belajar karena membiasakan kerja digital. Alhamdulillah mereka kemudian e, bisa ya memahami dengan terkopoh-kopoh. Tapi ketika kemudian dia harus konseling dan bertemu, dia bisa ke sekolah terdekat. Saya buatkan keputusan itu agar aksesnya bisa bagus. Kedua, Pak, Bu Sakinah kita minta untuk cari. Mama kemarin berbes pemalang kita jadikan satu, terus kemudian terakhir kemarin Klaten Sragen, Wonogiri kita jadikan satu. Di tempat-tempat itu perusahaannya ada apa aja? Kita lobby, Pak Beni, Kita lobi perusahaannya. Kamu mau nggak mengafirmasi dari keluarga miskin itu bisa kerja? Menarik Pak, ada dua kelompok yang kita kategorisasikan, teman-teman. Ada yang skilled labor dan unskilled. Unskilled pun mau, Pak. Maka kita, kita dorong mereka untuk bisa bekerja. Dan ternyata, dengan UMK yang ada, ini juga bisa membantu. Nah sekarang kita hunting betul, agar kemiskinan ekstrim itu bisa dikurangi dengan mendorong orang-orang uh, bekerja. Dan hari ini, saya senang bisa melihat, anak-anak muda Indonesia yang bersemangat, kita berharap betul teman-teman tidak selamanya kerja di sana. Saya berharap betul transfer of technology ada, budaya kerjanya dipelajari, dan kelak kemudian Anda akan pulang. Untuk bekerja di sini, punya usaha sendiri, dan Anda, saya berharap yang ada di ruangan kelak kemudian bisa menceritakan suatu ketika Anda jadi bos, Anda jadi pemimpin, anda punya perusahaan besar dan Anda bisa menceritakan apa yang hari ini Anda lakukan. Ini proses hidup, ini proses hidup yang biasa saja. Kita mungkin beda jalan, tapi ketika saya usia, seusia teman-teman, eh ini usianya berapa ya? Berapa mas? 27? Lu Anda lebih tua dari saya ya? Dulu gitu, berapa usianya ini? 23, ada yang usianya 9 tahun. Oke, ada. Yang merasa paling mudah, paling mudah berapa kira-kira ini? Ada 18. 18 angka tangan. Wow, oke, okay. yang 18, 17. 17 ada, 17. Oh, yang di depan 17, semua ini tuh. Belum boleh, ya oh, ada tujuh belas, oh tapi mahasiswa, lapan belas yang paling tua ada enggak enam puluh tujuh, lapan belas, lapan belas ya deh sini deh, iya kamu kesini, lapan <kup> belas, oke okay. pinjam halo-halonya mbak, halo-halonya oke, okay. oh itu tuh dah itu, mana? ini 18 yang namanya siapa? Saifullah Ridhoan Sorry pak hah? Saifullah Ridhoan Sorry gak namanya iya pak itu nama si -si siapa namanya? siapa bu? Saifullah Ridhoan Sorry pak saya kira sorry bos I'm sorry gitu <laughs> Saya alun-alun, namanya Saifullah. Saifullah, ridho, ridho, ansori. Saifullah, ridho, ansori. Aku tadi dengarnya, yang sorry." Saja panggilannya siapa? Ridho, Pak Ridho. Ridho, sekolahnya apa? Bangunan STM, STM, STM, Hah? STM. Gak ada. Udah, STM itu kalau sudah tua-tua ini dulu STM, mana ada sekarang STM? SMK. SMK. Nah, SMK. <laughs> SMK di mana? SMK Negeri 1 Geneng. Geneng ini nanti? Ngawi pak. Oh Ngawi, wah ini. Kamu tahu Kartonyono nggak Tahu pak. Apa itu Kartonyono itu? Tugu itu. Tugu apa itu? Tugu, Tugu Ngawi. Lagu Kartonyono itu apa? Gak tau, pak. Oh, gak tau? Gak tau. Tahu lagu, tahu lagu Kartonyono "Mendojanji" nggak? Tahu, pak. Gimana lagunya? Ya refnya aja lah, refnya aja. Setuju kan? Loh, sorry ya umpama saya orang ngawi, gak bisa nyanyi Kartonyono "Mendojanji" diragukan ke ngawianya Coba gimana? Masih ingat ya? Lupa, pak. Ada yang tahu nggak? weh Gimana Bu? Kartono Kartonoyo Kartono <laughs> yo malan sampean. Iki deduwe ngawi menyono. Kartono eh. no, Gimana gimana gimana? Eh Mbak. Kartono ning Stop, terus lanjut. Amruca nuruti angin. Nangmu. Sa Kabehan nevesta turuti, tapi malam blinjani. Terus? Lupa pak. Tidak Feni, tapi <laughs> artanya Noki Tapi ker nama orang ternyata tugu di sana. Iya. Kamu SMK bangunan. Iya pak. Baru lulus. Baru lulus. Kapan lulusnya? Bulan 6 Bulan 6 Iya tahun 2001, 2022. Oh iya, makanya ada tahunnya barang gitu. 2022. Iya, Pak. Pernah kerja. Pernah di mana? Petani. Oke, okay. orang tuanya petani? Iya, Pak. Oh, kamu kalau kerja di petani di sawah gitu ngapain kerjanya ngapain? Nonton. Nonton orang nyambut gawe, nonton nyangkul kayak apa traktor kayak nanem, itu apa kerjanya? Ngirim maem, ngirim nasi. Wes skill dua sekil blas segini. Kiraan nyambut gawe ke ngewangi bapakmu sendiri, ya nggak apa-apa. Tadi panggilannya siapa tadi? Rido Pak. Oke okay, dok. Okay. Bagaimana sejarahnya kamu bisa sampai ke tempat ini? Singkat. Jodowo-dowo. Butuh uang. Okay. Ini kalau iklan itu judulnya BU. Kita okay, sering dodolan del motor kita itu. Satu butuh uang. Iya, Kok dapat informasi kerjasama Indonesia Korea? Kok ison daftar? Yang ngasih tahu siapa? Pak Le. Oke, iya, Pak. Kita itu kenal karo Bali, ya. Kita, Pak, lainnya gitu. dikasih tahu gimana ngomongnya. Tuh, kamu mau enggak jadi? Eh, jadi iya, kamu iya. mau enggak ke Korea gitu, Pak? Kamu mau enggak ke Korea? Iya, terus mau? Mau terus, tapi harus les bahasa gitu. Oh, les bahasa iya, Pak. Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Oh. Bahasa Korea Pak Oh bahasa Korea ya. Orang ini lagi ngelucu ini stand up komedi bro Ya, Kamu bahasa Korea Iya Pak Belajar berapa lama? Baru 4 bulan Baru 4 bulan? Iya Pak Udah bisa ngomong? Belum Coba kamu Kamu kenalan siapa kamu pakai bahasa Korea Saya Rito asalnya dari Ngawi Belum punya pacar gitu Yakin aku gitu. Coba kamu kenalan? Belum bisa Pak lah memang 4 bulan ya loh ya bulan ini kursusnya apa belajarnya belajarnya ya hafalan kosa, gitu. ya, kosa kata ya e, kosa ya sudah tiga kosakata aja korea saya Ya. co, conan Hah? conan ya conan Eh, dari UNES ada guru bahasa Korea, enggak? Oh, belum ada. Dari dosen UNES ada yang bisa bahasa Korea, enggak? Dah dianggap aja betul. Terus kedua, jinku, jinku, jinku, teman, teman, Pak. Oh, teman, oke, satu lagi. Terus, apa sarang? Eo, Pak, opo. Aku cinta kamu. Wow. Oke. Okay. Ya, yeah. kamu tahu Blackpink gak? Nggak tahu. Oke. Okay. BTS tahu nggak? Nggak tahu. Nggak oh, tahu, bu. Apa yang kamu tahu dari Korea? Satu aja. Kim Jong Un. Oke. Ya ya ya. marah senen lo. Ya Korea, bu. Karena kan nggak pakai selatan sama utara, gitu ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, kira-kira kamu besok mau kerja di mana di sana? Ya di Korea, Pak. Enggak, Maksudnya gini. Kamu besok kerjanya di Korea itu nganterin rantangan ke sawah, ya lah. Apa ngangkut-ngangkut botol gitu, yang apa kamu? Nganterin barang gitu, kurir, kurir udah dikasih tahu belum? Nanti kerjanya di mana gitu? Belum mau, oh, Pak? Oh, belum. belum. Tapi belum tahu mau kerja apa, belum tahu perusahaannya apa, belum tahu. Belum tahu, Pak? Nah, jadi kumpul di sini ngapain? Verifikasi ngumpulin berkas, oh lagi ngumpulin bekas. Iya, Pak, kira-kira kamu lolos gak? Insya Allah lolos. Orang kita eh iya. Oh, ini mau bahasanya Kleru, Presidennya Kleru. Loh kamu mau ke Korea Selatan dan Pak Utara? Utara, Pak. Oke. Okay. Eh, silahkan silahkan. Selatan, Pak Selatan. <laughs> ya, serah, apa -apa. Pak. Beni Benny PR-nya tambah banyak ini, Pak Benny. Eh, kamu ke Korea mana? Oke, okay, ngacong yang mau ke Korea Timur? Ke Korea Barat ada nggak? jangan-jangan mau berangkat ke Kroya ada yang dari Kroya enggak? oh itu teman muda jangan-jangan mau, mau ke sana malah itu Sonar ngelamaran malah ya oke okay, ini contoh lulusan SMK bangunan iya pak oke okay, pernah bangun rumah? rubuhin rumah pernah huh? rubuhin rumah pernah pak lo berang-rungok ya omongan gua ingin bangun bangun bro kalau bangun gak pernah pak oh belum pernah yeah. tapi praktek pernah pernah pak pernah oh ala bu kene aku guru nih loh ya aku senja stresi -sen gitu kita akan push up tenan sekolah sekolahku wae sekolah unt yeah, sekolah enak apa itu ah pak wae na sekolah enak smk jateng gua awakmu gede sambutin push up terus gua oke kalau nanti kamu lolos verifikasi dan kamu bisa kerja di Korea Selatan. Iya, Pak. Apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu? Naikin haji orang tua. <tuk> eh, ini yang paling mudah. Yang paling mudah. Ada enggak yang 18 tahun, tapi perempuan? 19 tahun. Oh ada 18 ini, Sini, sini, sini, sini. Ini, ini ada nih depan, yang 18 tahun tapi perempuan, sini-sini mbak oke okay, ya ini yang pakai ya, sini-sini sini-sini ya udah naik aja mbak, dinaik aja naik kursi enggak apa-apa, melumpat sini-sini tuh ya tuh kamu tunjukin ya nggak? ketika dia tidak bisa lewat temennya membukakan jalan, sang ratu pak Pratikko Nagaroque, Nanti anu ya, Pak. Benny sama teman-teman dari BP2MI, cek pertama si dulu dulu Sini, kamu make nya dikasih. Kamu udah kenal belum? Ayo, kenalan dulu lah. Sweet, sweet. Ya, yeah. loh. Siapa tahu jodoh. Tidak punya pacar, Hah? Udah, Udah. terang ramungkin ah? Siapa so, senengnya pacarmu? Kasih mic, kasih mic siapa so, senengnya? Elsa pak. Waduh, Elsa. Nanti dulu kasih dulu meknya. Elsa itu dari mana? Dari Ngawi. Oh Ngawi, Tonggoan. Iya pak. Oh gitu. Iya. Kalau umpama Elsa ada di sini, kamu mau ngomong apa sama Elsa? Aku cita kamu. Woi! Pancen romantis, ya dah balikin dia. <laughs> ini top betul ini orang dari Ngawi semang. Mbak siapa namanya? Sini sini. Siapa namanya? Nara Mbak. Nara. Nara. Masa cuma Nara. Nara, nilam, cahya. Tuh rakerungu meneh aku padahal jodoh. Apa siapa bu namanya bu? Nara, nilam. Cahya Oh, Nara nilam. nilam Kamu tahu enggak Nilam itu nama apa? Nama apa, Pak Ini loh tahu nama ikan Bapakmu dulu enggak, Punya kolam Nilam? Enggak, Pak Oh, enggak, enggak. panggilannya siapa? Nara Oke, Ela Kamu asalnya dari mana, Nara? Malang Oh, uh, Malang <laughs> Ngawi, ini Malang Kamu dapat informasi kerja di Korea ini dari mana? Dari Bapak saya, Pak. Hmm? Bapakmu orang Korea? Enggak. Okay. Bapakmu da tahunya dari mana kira-kira? Dari uh, kursus Busan Center. Kursus Busan Center. Ini rodok beneri. Kamu tahu Busan enggak, Mas? Enggak tahu, Pak. Se Busan enggak tahu, dia mau ke Korea Utara, Kerjanya belum tahu. Saya kira, tuh curiga aja, se ngerti apa ya, sih? Oke, udah kursus bahasa Korea. Sudah, sudah. Berapa lama? Sekitar empat bulan? Empat bulan? Oh, bareng dong. Eh, jangan-jangan bareng ya. <laughs> kan beda, Pak. Beda Oke, beda apa? ya. Kamu sekolah apa? SMK. SMK juga. Oke, iya. SMK apa? SMK Muhammadiyah 6 Dono Mulyo. SMK Muhammadiyah 6 Dono Mulyo yang alumni Dono Mulyo oh wow, gitu. Terus kemudian jurusannya apa? Teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Besok yeah. sudah tahu enggak di sana kira-kira mau kerja apa? Uh, belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Jadi ini baru mau verifikasi. Yeah. Kamu udah izin orang tua? Sudah. Uh, orang tua kasih dukungan? Kasih. Oke. Okay. Yang kamu bayangkan kerja di Korea itu nanti seperti apa ya gitu? Seperti ya, yang ada ya, di Drakor itu. itu. Eh ya, apa? Kira-kira ya. kerjanya apa? Udah terbayang kan? saya besok kira-kira akan kerja seperti ini, seperti ini udah kebayang belum? Um, belum sih, Pak. Belum ya? Yang bayangkan aja, bayangkan itu enggak bayar bebas kok. So. bayangkan ya kayak Drakor-Drakor lah, Pak. Oh, bayar kok Drakor-Drakor gitu. Ya. Kamu pernah makan masakan Korea enggak? Belum. Oh, belum? Belum. Kamu pernah dengar eh, Kimchi gak? Pernah. Apa itu Kimchi? Makanan Korea? Lah ya apa kayak ngomong? Uh, sawi, sawi, sawi. Sawi putih. Huh? Sawi putih. Sawi putih. Yeah. Iya. Pernah nyoba gitu? Belum. Oh, belum. <laughs> udah lumayan nih, ngerti. Jadi kowe kono panganane padha karo kene, sawi. Kira-kira kimchi nang kene ya pecel kira-kira gitu ya. Oke. <laughs> nah, harapanmu nanti kerjanya dimana? di mana? Di pabrik, Pak. Ya pabrik apa? Kira-kira. Hmm, belum kamu. tahu sih. Oh, belum tahu ya. Kamu udah siap di sana? Siap mentalmu gimana? ketemu orang Korea lo? Ya siap nggak siap, harus sih ya Pak. Mantap. Bapak, ibu, teman-teman, dua cerita kawanmu ini menunjukkan bahwa satu harus siap, dua proses mempersiapkan serius ya bahasa. Nanti yang saya katakan, kultur yang ada di sana, kemudian disiplin yang ada. Kamu datang kira-kira orang kerja di sana bayarannya berapa? Udah pernah dikasih tahu nggak? Uh, mungkin sekitar 20-an juta 20 juta Itu buatmu bayaran itu sedikit Sedeng apa banyak? Banyak sih pak Banyak ini. Banyak, <tuk> Kalau kira-kira kamu punya penghasilan 20 juta kita Apa yang kamu Berikan kepada orang tuamu uh, Pengen Nganter orang tua buat berangkat umroh Oke okay, Tadi haji sekarang umroh gitu soalnya kalau haji nunggunya biasanya kelamaan pak pinter, bener-bener tapi saran saya kalau nanti kamu benar berangkat 20 jahat, tabungin tabungan ya, haji untuk orang tuamu pak, bu, insya Allah nanti berangkat haji, karena nunggunya lama, ini tabungannya sudah beres nah sambil nunggu, tak umroin lagi gitu, ya. oke okay? ya pak, insyaallah makan ya, ya pak ya oh tak dunga, oke okay. Tak kayak dia ini. Oke ya. Ada yang mau handphone? Angkat tangan. Oke. Baik. Saya itu. Sebentar saya hitung dulu. Enggak sama. Masih ada satu kontainer itu. Oke. Ini handphone ya. Yang sepeda, sepeda. Ini kan pilihan-pilihan, oke. Okay. Oke, okay, sepeda. Laptop ada nggak mau laptop? Oke, okay, lebih banyak. Oke, okay, satu-satu. Nah, sabar toh, sabar toh. Untuk yang sepeda, nunggu Pak Jokowi. Okay. Saya tadi bawa satu kontainer, saya udah mau bongkar handphonenya di sini, ternyata punya orang, jadi nggak jadi kalau laptop terlalu mahal. Jadi ya nanti kamu beli sendiri setelah kerja dari Korea. Selamat bekerja yang giat, yang serius, jangan lupa berdoa. Kerja di tempat orang itu harus menghormati budaya setempat. Di mana bumi dipijak di situ langitnya dijunjung, ya. Dan tentu saja Mintalah restu orang tuamu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah berkahmu, ini rezekimu Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, S.M.I.P. Dan yang terhormat, Bapak Gubernur Jawa Tengah dapat meninggalkan acara dan mengikuti agenda lain. Dan ya, kita siapkan berapa tenaga kerja dibutuhkan, keterampilan apa yang ada, dan kita rekrut dari seluruh anak-anak muda terbaik. Tadi saya menemukan dua anak muda, lulusan SMK, tulang dua-duanya dari Jawa Timur, Malang, dan Ngawi mereka sudah betul-betul siap. Nah, Mudah-mudahan proses seleksinya baik dan pendampingannya dilakukan. Harapan kita tentu saja ketika mereka bekerja dia akan mendapatkan banyak pengalaman ilmu yang bisa ditransfer yang kelak kemudian hari mereka akan pulang sehingga dia bisa join dengan pekerjaan yang lebih besar di tempat kita atau mereka menjadi entrepreneur dan itu bisa dibagikan kepada orang lain bahwa eh, kalau kerja di luar itu seperti ini loh kalau di perusahaan besar itu seperti ini tuh kita nggak bisa seenaknya, kita mesti disiplin skill kita mesti di upskill and upgrade terus menerus dan itu menurut saya e, sesuatu pembelajaran yang perlu diketahui oleh banyak orang BP2MI, Dinas Tenaga Kerja kita mencoba mendampingi dan Perguruan tinggi termasuk UNES, Siap. Ya. sehingga nanti kalau kita mau ada training-training yang dibutuhkan, ya setidaknya seperti bahasa ya, mereka juga mesti menyiapkan dan eh, teknologi terakhir di tempat kerjanya mesti dijajaki dari awal sehingga mereka betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Ini bagus, ini menggembirakan dan beberapa orang yang sudah bekerja pengalamannya ya lebih baik. Ya, ya. Itu programnya okay. Makario di, program di Jawa Tengah Ya sama, sebenarnya kalau yang di Jawa Tengah kan kita buka seluas-luasnya ya. Terus kemudian uh, kita cari, kita coba sekarang kombinasikan dengan angka-angka kemiskinan yang ada dari keluarga miskin kita cari. Maka tenaga kerja kita kita minta untuk uh, mendampingi nanti ketemu dan dengan uh, Imakaryo nanti kita joinkan. Sehingga tidak hanya sekedar mereka mendaftar, kemudian mereka berlatih, terus cari, -cari tapi sekarang agak sedikit kita cari dengan skala-skala prioritas yang ada. Yang umum sih boleh saja, tapi yang memang perlu mendapatkan bantuan dukungan, mereka coba uh, kita lakukan afirmasi, sehingga mereka akan bisa mendapatkan kesempatan lebih dulu. Ya banyak sekali sih aplikasi-aplikasi yang dari jinas eh, berikan ya nanti silakan detailnya diberikan. Foto siapa? Dewantita, Pak. Oke. Ya, oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Laganya ada orang itu. Memangnya kalau foto itu peduli nggak ada yang peduli. Oke, nah, ya, saya ya ya, ya. belum, Pak. Saya belum masuk, Ya, oke. Okay. Sudah Mas. Ya, ya.